Kenapa? Kenapa sih? Tangannya sobek. Emang modelnya begini. Itu namanya cake. Oke. Terus aja Mr. Bean. Iya kan? Terus aja kayak Mr. Bean. Nah, bener gak? Lagi! Lagi! Lagi! Ya, ya. di serius nih? Ya, ya. Serius. ya. <SILENGALAN> Oke. <Okay. SILENGALAN> siap, siap. Maaf, maaf, komandan. Titik kamar. Ya. Hilang motor. Heeh, motornya. Terip banget ya dia. Jadi... Jadi Mister Binti. Oh iya. karena cewek, ini Binti. Titi Kamal ya, Titik Kamal disingkatnya Tikam ya. Ada tahu nih, atau? Minta secantik Anda mau naik motor dengan penampilan seperti ini, atau jangan-jangan Robek gara-gara emang naik motor itu? Anda meremehkan saya. Wan, wan, wan. Sayang aku ter tiga kali, tiga kali. Kenapa sih setiap nyanyi selalu ngedengkulin gua? Kenapa? Gak kan posisinya Aku suka banget itu sop kan? Iya. Sop dengkul. Bukan dong. Bisa sop dengkul. Uh, Kalau aku boleh berbicara ya? Boleh, deh, tadi juga ngomong. Asisten. Halo. Asisten. Motor asisten rumah tangga, oke. Okay. Ada CCTV pada saat di lokasi kejadian? Kalau Siti lagi masak dia. Si Siti si, si, si, si, si. oh, oh, ya. ah, itu si. harus kita lain-lain. Oh, oh, kenapa Gak nah, kenapa harus teriak-teriak terus sih? Sayang, aku tahu. Ngulin lagi 4 kali gua hadang lo. yang mancing, batiti yang mancing. mancing. Ini kita harus tahu gimana kronologisnya sampai motor itu hilang. Ya, tapi gak usah teriak-teriak dong. Aku gak teriak-teriak. Dari awal aku udah ngomong baik-baik kamu. Jadi kamu maunya apa? <g Lionel> Saya. <yay> Ngeplak ini. Ngeplak. <yik> Ti, makanya gak usah dipancing-pancing <yik> begitu. <yik> begitu lagi. <yik> hmm, Kacau ini. <laughs> kan yang penting kan uh, di dekulin di tapi sepatu lu nyeplak kan? sih aku suka. Tapi memang ngurus sendiri atau diserahkan ke asisten tangga? Aku lagi nggak ngurus, aku lagi banyak ini tambahan berat Tuh, Kurus, oh, kurus Urus, oh, ba, Kurus pak Ma, Oh Mbak, mohon maaf sebelumnya kita tes urin dulu ya <laughs> Dari tadi jawabannya <laughs> ngaco yang surat valentine kemana Tian Alay banget tulisannya nah, Tolong musiknya yang romantis Tian, ini ceritanya Titi ya. Yeah. Tian. Iya yeah, sayang. I just wanna say Happy Valentine's Day, <laughs> honey. Mm -hmm. Sugiku sayang. Makasih ya udah nemenin hari-hari Titi selama beberapa bulan terakhir ini, dalam kurung tujuh le bulan lebih. Oh. Ya Yang, hati-hati. <laughs> Hari-hari Titi terasa indah banget. Dan bersemangat. Kenapa jadi dia kamu. <laughs> yang Sebentar, ini gua betul. imajinasi gua buyar nih gara-gara kalian begini. Kenapa jadi sender-senderan sendiri? <tuk> <tuk>